Harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini, Selasa, 1 November 2022, Terp antau turun untuk cetakan UBS, sementara cetakan Antam cenderung stagnan. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp 538.000, sama dengan harga kemarin. Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp 490.000, turun Rp 3.000 dibandingkan harga Senin, 31 Oktober 2022. Untuk emas antam 24 karat ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp 972.000, dan emas 24 karat UBS dijual seharga Rp 918.000, turun Rp 6.000 dari harga kemarin. Lebih lanjut, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol 4.624.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.501.000 rupiah. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai 9.191.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 1 November 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.